Kalau uh, dapat semuanya, teman-teman yang di sana, nah uh, kali ini kita sudah proses pemasangan baja ringan atas spandek. Ini di lokasi emang, aku, aku, itu memang, tahapnya di pegunungan. Pemasangan ini memang muncul sangat mudah, sangat sulit, tapi apa sudah pemasangan kerangka sudah sekitar delapan puluh lima persen sudah pemasangan spandex, spandex. ini luas keseluruhan uh, 9x40 sangat luar biasa ini luar tapi ini kerangka ini kita menggunakan tidak tidak pakai reng. Uh, kita ini pakai semuanya pakai kanal karena memang kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal atau kelihatan rapi kita lihat dari sini spesial ini kerangka ini kita lihat kerangka kalau kita lihat dari kebanyakannya pakainya pakai pakai kren tapi kita di sini tapi maksimalkan pakai kanal semua karena memang ingin mendapatkan hasil yang lebih rapi kelihatan bawah rapi rata dan ini menambahkan kekuatan juga volume beban itu akan menambah lebih, lebih uh, maksimal ini atap yang sudah terpasang oh. nah ini sob, contoh kalau satu yang atap yang sudah terpasang kita uh, perasaan ini uh, normalisasi nya atau ukuran kanal kita 0,75 full semua karena memang ini, ini pegunungan penahan angin oleh karena kita, itu kita pakai bahan materialnya yang full, oli yang ori, yang full. ini kelihatan berapa sangat berbeda sekali ketika kita menggunakan kanal sama pakai reng. kita cek aja, review dulu, nah, kita pesan buat buat teman-teman nah, jika ya mau pemasangan perjalanan atau lagi seperti ini kita boleh menggunakan yang juga banyak sekali yang menggunakan saya tapi kalau kita ingin rapi lagi ini juga boleh menggunakan uh, sebuah pakai kanal uh, itu akan lebih bagus hasilnya kelihatan lebih rapi Oke misalnya, silahkan coba jika rumah bapak atau teman-teman semuanya belum terpasang temper atau pembayaran dengan silahkan coba dengan mohon maaf memang, memang kita tidak mengikuti proses dari awal sengaja kalau kita proses dari awal Kita hasil yang sama apa kita kita kasih hasilnya saja oleh nah, karena itu kita dukung supportnya jangan lupa dukung channel Maya Sakarya jangan lupa subscribe like dan share